Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Camu bagaimana kabar teman-teman semua sehat selalu semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesabaran ketabahan buat teman-teman yang tertimpa musibah musibah banjir yang sedang melanda Malaysia semoga lekas surut dan pulih kembali pokoknya bersabar guys tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti kerajaan melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya agar banjir ini cepat surut dan ya kembali normal lagi guys so saya sangat prihatin sekali kepada kawan-kawan sekalian terutama yang terkena banjir dampak banjir ini So itu sangat melumpuhkan sekali guys, tidak bisa pergi kemana mana Dan banyak sekali guys saya lihat dari kiriman WhatsApp dan juga Instagram bahwasanya banyak rumah yang tenggelam. Yang awalnya rumah itu tinggi saja itu masih tenggelam guys. So memang kasihan banget dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat-sangat baik nantinya di balik daripada musibah ini. So di sini ada sebuah video yaitu gaji TKI Malaysia, gaji kuli bangunan. Nah, di sini Minang benar-benar gaji kuli bangunan guys daripada bangga by channel dangga saya kira bangga tadi oke okay, miring ya oke okay. so langsung saja guys saya sudah penasaran jangan lupa di support dulu channelnya dangga by channel ini di subscribe di like video videonya so saya penasaran banget langsung saja kita play videonya let's go Alright. Oh ini abangnya uh, dari dari customnya ini memang dari kostumnya memang uh, abang uh, pekerja kuli bangunan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dimanapun Allah. anda berada semoga dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang halal berkah barokah ya amin dan dari Bila Bala Bilahi nah, sebelum dilanjut Uh, videonya jangan lupa di subscribe biar saya bahagia dan anda mendapatkan pahala karena subscribe itu gratis betul uh, hari ini saya ada yang bertanya ke KM Malaysia sih berapa uh, kok segitunya sampai begini-begini ya bla bla bla uh. mesti <laughs> Pertanyaan seperti ini mesti ada gitu kan. Eh ngapain sih ke Malaysia gitu? Berapa sih gajinya? Kok sampai-sampai bela-belain ninggalin keluarga, ninggalin orang rumah ya kan? Dan pergi ke Malaysia dan juga kerja di sana gitu. Seberapa enak sih kerja di sana gitu kan? Pasti pertanyaan seperti dan itu ada. Nah di sini, di sini mungkin abangnya ini, abang dangabay ini akan sharing kepada kawan-kawan semua agar lebih semangat lagi untuk bekerja seperti itu dan juga memberitahu kepada orang-orang yang bertanya kan orang yang belum pergi ke Malaysia macam itu dan dari dulu sampai sekarang banyak sekali orang Indonesia yang kerja di Malaysia kan Gaji TK Malaysia 2021 ya okay, 2021. bulan 9 uh, keluarnya 10 ya Gaji Oktobernya. bulan 9 Keluarnya bulan 10 ya, jadi bisa dipahami ya. Gantungan 20 hari oke, okay, jadi dua puluh hari uh, memang gaji TKM Malaysia itu bermacam-macam. Maksudnya, ada yang lewat mybank lewat KAD, ada yang langsung lewat begini. Oke, okay. uh, ya, teman-teman, kalau saya melalui begini langsung uh, kad, uh, KAD kerja langsung uang di tangan tunai ya hmm. bukan di bank ya oke jadi sebelumnya saya minta maaf ini bukan pamer atau bukan maksud saya bukan pamer begini-begini ya oke okay. tapi ini berfaham Fahim gaji TK Malaysia uh, menurut aku masalah gaji itu akhir titik penting disukuri ya betul uh, karena ini ada yang request di kampung sana ya, gaji malisa seberapa? Oke, okay, saya okay. akan jadi bikin video ini. Dan ini, ini punya saya. Oke, okay, total 3778 guys. Wow, Dan nama saya bulan sembilan dua Nama saya Ajis, dapat 29 oh, Ajis namanya, tapi udah ngapain? Dua lima jam ya, kali 70 puluh dan dapat 2065 ya kalau ditukarkan untuk hari ini sekitar tujuh juta lebih ya karena satu ya. ringgit Malaysia ditukarkan rupiah jadi 3500-an ya nah dan ini jam kerjanya nah oke okay, komplit ya di sana jam itu kerjanya ya hanya ini saya dapat 10, 9, 10. Oke, okay. sangat-sangat uh, disiplin sekali dan sangat bagus sekali. Ini di Indonesia nggak ada, guys. Iya, <tuh> yeah, di Indonesia nggak ada kayak gini. Jadi, ada waktunya, time-nya gitu. Mau korupsi, waktu juga nggak bisa gitu kan? Leha-leha gitu, bekerja nggak kan? Jadi, udah ada waktunya di sini. Keren sih. 10, ini tak kerja. Kalau di 8 ini, saya tahu. Karena terkadang kita terlalu capek jadi hmm. kita tak oti yang 10 ini kita oti 2 jam yang okay. 9 ini kita oti satu jam dan ini pekerjaan saya karena lembur kalau 8 jam berarti kerjanya mereka ini 8 jam guys kalau lembur nah, ada pindah -pindah bonus pindah kan saya. jadi nah ini ada tulisannya nah ini lantai saya kerjanya lantai jadi ini begini tulisannya ada Wow ini kayaknya perlu sih tukang-tukang di sini juga buat kayak gini ya kan sehingga bosnya itu tahu gitu nah ini oti dua jam nah, jadi menurut aku diusahakan oti ya karena oti itu bisa menutupi kita tak kerja ya betul-betul nah, sebetulnya si, si. cuti saya cuma satu, dua, tiga. Empat, tapi Oti terus. Tujuh, dua, tiga, empat, lima. Oti, saya lima hari, lima hari tak masuk. Tapi berhubung saya Oti, kita bisa menutupi. Ah, betul, ini ya, si betul, kerja. betul. Wih, cerdas Lumayan. juga. obang ini masya Allah. Nah, ini dapat saya. Ini sekali lagi saya bukan pamer ya. Nah, ini kartu bisa dipahami ya. Ini kartu kalau kita balik kerja 10 ya itu jadi kita tulis dua jam di Malaysia kerjanya main jam ya kalau balik 12 itu kira 4 jam ya Aha. bisa dipahami ya jadi menurut menurut aku ya gampang ya Oke sangat-sangat mudah sekali guys kalau kita mengamati di sini jadi di sana itu sistemnya sudah bagus kalau menurut saya ya kan karena saya juga biasa bayar tukang kan di sini tuh tidak ada kayak gitu guys jadi kerjanya memang 8 jam kalau kamu agak lembur nanti beda lagi gajinya gitu kan sedangkan di sini dan ini gaji memang enggak ada yang sistem gitu uh, kasih hitung ya Hitung Oke okay. berapa guys gajinya guys sebelumnya saya minta maaf ini bukan pamer karena ini ya paham-paham bertanya gaji di analisasi berapa memang ada yang rendah dari 70 ada yang hmm. di atas dari tujuh Oh mungkin 70 itu per hari ya 70 ringgit jadi kita menur menurut saya kita jangan lupa bersyukur ah betul-betul maaf ya Hai nah ini ini mungkin satu ribunan ya oke okay, seribu satu ribu dua ribu nah, kita jadikan satu Oke, okay, jadiin satu dulu dihitung ya kan? Aduh, masya Allah. Kalau orang baru pertama kerja itu sangat senang sekali apabila menerima gaji itu yang saya alami dulu. Oke okay, ya. Pertama kali kerja pasti Gatang senang banget. Hitung nih uang deso, teman-teman. Kita ambil dua-dua ya. Oke okay, dua, -dua. Nah. Oke. Okay. Satu, dua, nah. tiga.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 Ah, 2100 ringgit 21 ya ini saya dapat 2000, 2065 dan dapat uang minum 35 ya nah, berhubung kita ikut pengesap jadi kita uh, ada uang lebih mungkin dikasih saya begitu ya oke okay. nah, ini ya bisa dipahami ya Nah terus yang bawahnya itu ini gaji TKI Malaysia uh, 2021 ya uh, ini teman-teman uh, menurut aku masa uh, kalau gaji itu akeh uh, saidi E penting disyukuri ya jangan lupa bersyukur itu betul, menurut betul. orang Jawa ya Hai betul sih nah, menurut aku begitu ya Nah, sebelumnya saya minta maaf ini bukan pamer, pamer gaji saya atau gaji TKI Malaysia atau membandingkan dimana-mana gaji ya. Yang penting jangan lupa kita bersyukur hari ini. Yep. Apapun pekerjaanmu jangan malu. Yang penting halal. halal. Berkah barokah ya. Betul betul. Oke cukup sekian video dari saya. Terima kasih berbagi sharingnya dan. Uh, sekali lagi, saya bukan bermaksud pamer gaji saya. Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Oke, okay, teman-temanku, Waalaikumsalam raihlah cita-citamu, raihlah kesuksesanmu, karena kesuksesanmu ada di tangan Betul-betul betul, sekali, betul pejuang keluarga yang tak pernah lelah semoga sukses dimanapun anda berada, amin, sukses bersama, oke okay guys, sudah selesai videonya, so itulah tadi bye channel, yaitu mas ajis ya, bang ajis namanya, dan itulah gaji kuli bangunan 2021 di Malaysia guys, jadi pesannya bang ajis ini adalah mau sedikit, mau banyak tetap disyukuri, karena janji Allah subhanahu wa ta'ala, ini prinsip kalau orang-orang jawa ke kampung-kampung, kayak saya kan orang kampung gitu kan. Nah, prinsip yang ditanamkan kedua orang tua saya adalah sebanyak apapun rezeki yang kamu terima sekecil apapun ya kan? Sedikit apapun rezeki yang kau terima itu adalah merupakan yang terbaik untuk kamu dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Ketika saya sudah besar dan sudah belajar banyak ilmu juga daripada guru-guru saya dan bahwasanya bersyukur itu sangat-sangat menyenangkan dan apabila kita senantiasa bersyukur Allah akan senantiasa menambah nikmat kita. Terima kasih abang Aziz sudah mengingatkan kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan abang Aziz yang terakhir adalah raihlah kesuksesanmu, raihlah cita-citamu karena kesuksesanmu ada di tanganmu. Betul sekali apa yang diucap oleh abang Aziz ini. So terima kasih abang Aziz, terima kasih semuanya yang sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk mampir di channelnya Dangabai Channel nanti di link deskripsi atau saya tampilkan di sini juga. Jadi buat teman-teman semua support. Abang ajis ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah umur, murah rezeki, pekerjaannya banyak, gajinya juga besar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.